Enggak, dia mantan. Dia yang ini ya? Itu takut. Oh, lu emaknya ini. tadi takut tadi takut hidup induknya nih nimaknya nimaknya udah gak enak masalahnya jadi yang menang tadi Jadi soalnya di Bang saya tanya, "Dulu ya,